Oke, okay, baiklah, dengan begini maka kita sudah berhasil menghubungkan Room Meeting yang sudah kita buat pada aplikasi Zoom ke Live Streaming YouTube. Pastinya setelah kita mengikuti tutorial yang akan kami jelaskan dalam video kali ini ya. Oke, sebelumnya, let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang video Cara Connect Zoom Meeting ke YouTube atau Facebook Live Streaming. Lalu kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, okay, baiklah. Langsung saja, berikut ini adalah caranya. Oke, okay, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah tampilan aplikasi Zoom versi desktop ya. Oke, okay, ini adalah room meeting yang sudah saya buat. Di sini tidak ada pilihan. Untuk menghubungkannya ke Youtube ya Ya karena tentu saja kita masih belum menghubungkannya Untuk dapat melakukan live streaming ke Youtube ataupun Facebook ya Oke kita end meeting saja Kita langsung coba untuk mengkonekannya ya Oke Pertama-tama kita mulai dengan membuka Google ya Ketikan saja pada Google dengan Zoom meeting seperti ini Oke, okay, tunggu sebentar. Kepada okay, hasil pencariannya, kita pilih saja sign in Zoom ya untuk langsung masuk ya ke dalam akun Zoom kita ya. Oke, okay. jika sudah berhasil maka kita langsung diminta untuk memasukkan email dan password kita ya. Oke, okay. masukkan saja akun email dan password zoom kalian ya pada website Zoom ya Oke okay. jika kalian sebelumnya sudah menghubungkannya dengan akun Gmail ataupun SSO dan Facebook ya maka kalian dapat sign in melalui platform tersebut ya Oke okay. karena di sini kami menggunakan email dan password maka kami masukkan saja kemudian kita lanjutkan dengan klik tombol sign in Oke okay, maka kita sudah berhasil membuka akun zoom kita ya untuk mengulanya klik account management ya di sini oke kemudian dia akan muncul tarik turun seperti itu kemudian pilih account settings ya tunggu sebentar sebelum muncul untuk menu account settings nya ya oke kita tunggu sebentar dia masih loading di sana Oke, okay. ya, pada bagian kiri di sini sudah muncul menu baru ya. Di sini kalian juga dapat menyesuaikan preferensi akun Zoom kaliannya. Oke, okay, karena di sini kita akan menghubungkan Zoom kita ke YouTube, maka kita lanjutkan dengan memilih in meeting dalam kurung advance ya. Oke okay, Kita klik, maka akan muncul. Pilihan pengaturan yang baru, ya. Oke, kita geser saja ke bawah. Kita scroll hingga kalian menemukan pengaturan ini, ya. Oke, dia namanya allow live streaming meetings, ya. Kita nyalakan saja untuk tombolnya. Oke, maka akan muncul jendela baru. Kita lanjutkan dengan turn on. Oke okay, sekarang akun Zoom kita sudah bisa dan berhasil dihubungkan ke Facebook dan YouTube live streaming ya. Nanti akan muncul pilihan baru pada saat kita melakukan meeting ya. Okay, kita sign out saja pada browsernya. Kita coba untuk membuat meeting room yang baru ya. Untuk menguji apakah... Tombolnya sudah bisa kita gunakan ya. Tombol untuk menghubungkan ke live streamingnya. Oke. Okay. Kita coba untuk membuat meeting room baru. Oke. Okay. Ini adalah meeting roomnya. Pada bagian bawahnya maka akan muncul tombol more ya. Di sini kita dapat memilih untuk menghubungkannya ke live, facebook, dan youtube ya tentu saja kita lanjutkan dengan klik live on YouTube ya maka dia secara otomatis akan membuka browser tab yang baru ya dimana di sana kita akan diminta untuk masuk dan memilih akun Gmail kita ya sini kita lanjutkan saja dengan memilih akun Gmail yang sudah disiapkan YouTube live streamingnya ya Oke, okay. sini kita masuk, maka kita akan diminta untuk memilih akun atau akun bisnis ya. Kita lanjutkan saja dengan memilih akun email kita. Oke, okay. tunggu sebentar. Dia masih load ya. Oke, okay. maka akan ada konfirmasi lagi. Kita lanjutkan saja dengan izinkan ya. oke. Okay. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman seperti ini ya, dimana kita diminta memasukkan judul untuk live streamingnya dan pilihan privasinya ya. Jika sudah kalian sesuaikan dengan preferensi kalian, klik saja tombol Go Live, maka proses menghubungkan Zoom dengan YouTube sudah berjalannya. Oke, kita tunggu sebentar dan Kita akan dialahkan secara otomatis ke YouTube live streaming. Ya, benar. Kalian bisa menggunakan cara ini untuk melakukan webinar atau seminar online tanpa perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti OBS dan lain sebagainya ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah meeting room yang sudah saya buat sebelumnya setelah kita hubungkan tadi maka secara otomatis pada youtube channel kita dia akan memulai streaming baru untuk mengedit deskripsi dan lain sebagainya kita klik saja bagian edit video oke maka kita akan diarahkan ke youtube studio ya oke Saran kami pribadi untuk menggunakan YouTube live streaming dengan aplikasi Zoom ini Kalian harus memiliki koneksi internet yang terbilang stabil ya Ya disini adalah tampilan setelah kita menekan tombol edit video sebelumnya Ya di sini kita dapat mengganti judulnya Untuk judul live streamingnya ya di sini kami beri dengan judul zoom meeting saja kemudian kita coba untuk memberi deskripsinya seperti ini ya, kalian juga di sana dapat mengubah thumbnailnya dan memberikan tag ya oke, jika sudah klik tombol simpan atau save ya untuk menyimpan perubahan kalian oke, jika langkah yang sudah kalian lakukan sebelumnya sudah benar ya, maka Video live streaming dari Zoom ke YouTube, kalian akan ditampilkan pada bagian video channel pada tab live di sini ya. Seperti ini. Oke, sini kita dapat mengeditnya juga dan melihat analytics. Kita juga dapat mengubahnya secara langsung pada live control panel ya pada bagian control panel untuk live video di sini. Di sini kita dapat mengedit secara detail video live streaming YouTube kita ya. Oke. Jika kalian baru memulainya maka akan muncul jendela seperti ini ya. Pilih saja bagian yang paling atas di sini untuk settings-nya. Oke. Ya. Untuk mengakhiri live streaming kalian, kalian dapat melakukannya pada bagian control panel di sini ya. Namun sebelumnya kita perlu mengakhiri atau end room meeting yang sudah kita buat di aplikasi Zoom ya sebelum kita mengakhiri streaming kita di YouTube channel kita. Oke. Okay. Kita coba untuk mengakhiri meeting ya pada bagian di sini pilih saja end meeting for all ya kemudian pada bagian youtube control panel kita pilih tab kelola kemudian kita edit videonya ya nanti untuk diakhiri live streamingnya oke kita coba buka untuk videonya ya dapat kalian lihat di sini maka kita langsung dialahkan ke control panel YouTube Live Streaming kita ya. Untuk mengakhirnya pilih pada bagian atas, klik tombol Akhiri Streaming ya. Oke, okay. maka akan muncul jendela konfirmasi. Kemudian lanjutkan saja dengan memilih Akhiri atau End ya. Maka kita akan diberikan Overview atau ikhtisar live streaming YouTube yang sudah kita akhir ya oke okay. jadi intinya cara kerjanya kita memulai Zoom meeting terlebih dahulu kemudian kita hubungkan agar bisa secara langsung live streaming di YouTube ya Oke okay, sebelumnya kita akan coba lihat untuk hasil dari video live kita pada bagian di sini khususnya studio YouTube ya pilih tab video kemudian kita pilih tab live ya untuk melihat hasil video yang sudah kita hubungkan streamingnya dengan Zoom ya Oke seperti itulah kira-kira untuk caranya semoga bermanfaat